Halo guys, selamat siang. Terima kasih sudah mampir di channel Rian. Warian salam satu hobi mancing, kawan. Ini UTW mancing, water posisinya tapi hujan, kawan. Tapi pantang menyerah kawan Tetap semangat Oh itu teman saya nyoba mau ikan Tapi Hasilnya Masih belum Ya Ya ini sudah sampai kawan Baru kita mulai Mancingnya ini pakai payung godong gedang kawan. Kalau di sini namanya godong pisang dari Malang, Jawa Timur. Pocojone gedang. Wah. VIP. VIP. Ya berhubung saya megang kamera. Saya melihat teman saya setrek dulu kawan. Di sini katanya orang-orang setempat ikannya wader. Wader. Tapi siapa tahu dapat lele kawan. Semoga aja bismillah. Ini dulur hasil mancing tadi dulur, mohon maaf enggak saya rekam. Karena hujannya sangat lebat. Besok saja saya buat video baru di lokasi yang sama semoga cuacanya mendukung turur biar bisa membuat video lagi terima kasih yang sudah mampir ke channel Rian Marian